Wal jihad utai jihad iku sanamudini Jadi punca ayah gomoh E'a'lahu teksedur duriti Api-api agama api, gomoh itu Kau sanggelam jihad Tapi jawa saya nawawi inta ayana Malamun jadi berdoain aku jihad Kau kadang jihad itu berdoain Kau ada yang tempramental Sini-sini ngajak aku jihad Jadi saya nawawi itu lucu Kadang orang seneng perang, seneng kukaran Kan gak niat jihad Padaan perang ini tempran aku mental ngambil anak yo ya tabu tabuan, ngambil ya puji netabu ya tabuan. Barang Islam tersinggung, tambah kendel. Makanya pesawatnya itu kang tukaran. mula jari cari saya si hati wasi wasi, aku mau aku nak tak ayana jadi serdu. Nah maksudnya motifnya agama bukan kebencian. Padahal kau tahu, syurga suruh cerita. Si tinariu tahu perang, be orang kafir, be orang kuarit, orang demi pengira, be orang pasape mata ini. Si tinariu ini tidur. Susun. terus ini langsung ingkifah vanil kita terus gak wani perang ketika ditanya kenapa kamu berhenti tadi saya perang motif saya itu bela milah ini agamanya apa? Saya aku tersinggung murga di dunia. Nah tak terus aku khawatir kendelku itu korona juga harga diri wang, jadi orang-orang yang menghentikan diri jadi bareng tiba-tiba ini, nah. ini malah nah. mandi khawatirnya dia motivasi emosinya itu karena aku khadun-khadun nafsi Doang nggak dong berarti kina di mana doang satu hero seramung temus, fateh kayu emut elo nggak ngele, reso ngele sementeng yo kang elan, nah biru kang elan, oh no tapi raro, namun di suna rosol tapi raro taro tuh, tinggalkan ge suna rosol, apa pun hipetika geniatiku, wong sengentikan, ngele nggak ngele nggak awas gena saloh, wong sengentikan, ngeganggo kalimat, kalimatiku, resiku, neku mah suruh hipetisi makanya orang-orang, orang-orang, orang itu lama itu keliru seperti ini nabi kan sering jawab menang itu afdol menang itu afdol biasanya nah, ini menang seorang hak menang seorang moco an menang seorang dikir kan sudah ya lek. makanya enggak bisa Dewi nabi nabi rahdi tafsiriku, orang-orang paham ya? karena tidak rahdi tafsiri itu agar menang harus berarti mulai ngelak, ngomong, ngeri, dan ngelak itu kacau jihad itu ape? jihad sing piye? jihad sing tadi berdoain ketika Islam terdesak, ketika Islam disakiti, ketika Islam diinjak-injak. Tapi nak warawaye jihad kegiatan apa? Negara baik-baik saja kegiatan jihad, tapi jininya wong angkur, rumuran opo kok gawe jihad. jihad. Nanti wong melanai di siri inta aja. Melanai Dawu ibnu Hajar al Askolani. Kiasiku kebutuhan orang kok krono kita kepengen ngota ngadek hadis ibu dia tampok kiasuraiso. Ini tak jujur no hadis misalnya, jujur jelas terkenal hadis, iya arah punggung buang ngeten, la tu sa firil mar atu faukos ala sa ti ayamin illa bidi mahromen, enggan dosenin sering nggak tak nggak disini, wong wede jauh dalam tempo tiga hari kecuali bareng mahrom, mahrom itu sobo, dulur kandung, bapak, ponaan, ye balik adi loe mahrom itu bintang pitun nih paham, ye. Umbah itu khurimas alaikum ali kuna apa umbah tukum kumba fana itu kumba akhwat itu kumba amma itu kumba fana tulasi ba so, cari ulama-ulama saja yang makrom enggak boleh nubujuk gak gak nubujuk gak kan nubujukan beton entar ini makrom itu uang sing haram boleh nek saya cakon ngewidok kaji ya nubujuknya susah tuh ape tanya lah ape padahal hadis itu udah ambek makro terus lagi misalnya ono cawid tuh lungan yang daerah preman mau sedino lungan tuh lungan yang daerah preman ambek lungan yang daerah wong soleh walang dino kau ya kelas sendiri soleh yang walang dino nak ngono talang di dino catatan opo umume? Umume, jadi orang kok bepeng ini kau dibujuk ayu buta dia anak ayu lungan yang bali dewian Oh, anak itu uang kembali dulu, anak mau sedino, ke hati saya dilarang kan? dino. dina, lego gendeng dah jawab. coba. Tutup uang kungat sih, ka ilmu khat ke sejumlah misunaro, seorang rok karpin anu misunaro, seorang tege mo telung. Dari dulu uang kembali kan, tak sampai telung dino pak pesawat maksudnya. Kejangan ayun pak pesawat, uang kembali, rak telung dina terus, kau halal lalu bergerak sampai tege salah sa ayam, telung. Karena aku nembali mau orang dino, nengkuta mau tolong dino nah, ini, atau mau do molas dino lah kalau tidak apa apa. Nah, Mulai nih jadi orang mungkin kita rabu butuh lah. asal ulama lah ya. Tentu yang punya hak kias itu ulama. Karena apalah nih hati sakit, waras, terus pelakuannya waras. Nah, ulama ibu nekat nekok hadis Pacaran cari rita araful, ibu saraf, ibu saraf, ibu berujubatno, bami. Ya? Udah uang ekstrim, udah tau ngaji pahpoh. Uang ekstrim, udah tau ngaji tapi pahpoh. Dunia harus rusak, Kak Ferry. Salamatnya, Rusak Udah rusak, Kia. Hapet hmm. tuh tetap terjadi, oke. Kayaknya mereka, saya rada dunia rusak terus kaki amatun. Yang sama dulu kebutuhan, bunyi ruyok kesel. Seringai niruyok. Setelah melawan itu, abadi, seringai niruyok pamit tuh. Budi Gusti, itu saya tugas. Kita cari ruyok sama mall. Iya, matur. Orang kau pepes rutin terus gak amat terus, Gusti terus itu ke, yo cek, Diyo, sekali konvensi soal nih semua ya rumah ana ya, ketika petek itu sih, kutitah no, misalnya menang, iwa menang, iyo meneng songko po, misalnya ono wong dijawi kok menang misalnya ono kalimat iwa subhanallah, ada terholpi sih gue meneng, ibu yaelah setan akhros, wong ono wong muji pengiran ke orang ngambil andil malam, ibu yaelah jenis setan sih nebo. Nah hadis menang ya menang sampai barang semua kapan Wa wa wong wedo itu rawleh Lumog telung gino kecuali Bemah remak nenek telung gino itu Zaman itu ukuran potensi bahaya adalah Dikar jarak tiga hari itu potensi Seorang perempuan pergi di luar kendali keluar ya. Tapi mahalusahit adalah potensi Bahaya napa potensi Bahaya Dan misalnya ono cabai tok mondok Seminggu neng kerewong soleh, ambek neng kerewong dolim setino, yo kita fatwa haram sing setino, senat jantol setino, tapi neng kerewong nopo dolim koror kor semangat songko hati siko melindungi perem, uan bukan jumlah harinya nopo bukan jumlah hari, jadi kutungu neng gu kutungaji, mulane anggero hadis hati siko di terang nolama, ada di terang nolama yo kacil, dan itu semua hadis. Saling jangan api api jihad ecihat salat, Terus kau wae wae salat Waye wae salat solat. Nego kaco. Enggak perlu naturan. Malah ini api-api ecihat. Yo ya, inta ayana, namun Ay, ya, ya, jadi verdhu. Ahi, nara mendesak irasah ecihat. Ecihat itu nasalu sulit. Sama. Ubi nadi ladi nayo kota lun. Nabi an-nabum. Duli mu tadi syarat ecihat kota kita diperangi. Bi an-nabung kita di Golem, bukan kita yang kreatif Golem dulu, kegiatan, paham ya? Dari saratijah itu Yuko talun di perangi. Kenapa lo boleh jadi an Nahum Zulimu? Karena di Zulim. Mana nayat? Kau tiluladi nah yuko tilulnakum perangi mereka yang merangi kamu lah kok perangi mereka seng tengok tengok garap ayo jurahono ayo mana ngaji, cuma geger. paham lah pokoknya tapi nak hmm. penggaji ke Muni Rafaham kan rapantes. Ya, jelas ya. Jadi itu kenapa Senawawi tiap perlu hadis kalau ditafsir, Maksudnya itu, kabel butuh analisis. Tapi tentu yang punya otoritas itu ulama. Saya ulang lagi, yang punya otoritas itu itu. Ulama. Karena ulama ngendikan, misalnya Syahid Ibn Khajar. La tu safiril mar'af fokosala sati ayam illa bidhi mahrom bin wal mahrom laisa sabi qaidin. Wa innal mu anal murad al-amnu yang penting itu aman tidak harus dengan mahram misalnya dengan suami malah lebih baik au ma'an iswatini sikoten atau bersama perempuan banyak yang bisa dipercaya Dan misalnya wayah bojomu lunga ning daerah tertentu rombongan bus wedok kabeh iku yo saleh kok yo mau relatif aman apa relatif napa aman nek nah, kados riyane iku kulo haji gamba gitu, ya, tahun ini, insya Allah istri kulo haji gede gitu. anu dewe mamale saya haji orang wedok bareng-bareng, masalah mereka gak mungkin gak bareng kafilah, gak mungkin gak bareng apa? Kafilah, mulai dari Imam Malik dan Muatok Wa An-Nal Amroh Saya melihat urusan itu jembar. Misalnya orang wedok lu mau haji ma'an diswatin kasih roh si kotin. bareng orang wedok apa yang bisa dipercaya? Semenjak itu ya biasa. Dulu saya Aisyah juga duba abdizuber ah itu dikirim nabi nang mina. Jurah bareng kancing nabi. Mereka ma'an diswatin kasir. Jadi kau beli uang noelmu ini, mana doelonggar lama itu relatif longgar. Maka semua nisya Rasul belonggar beberapa. Maksudnya ngaji ngaji. Nah, Nobo ngaji. Bentuk ulang analisis aneh tu lama. Margodawi hadis gue mujmal ya. Dawi hadis ini Nobo mujmal. Mujmal itu kalimat. Kalimat itu tetap umum. Maka itu butuh ditaksir. Statusnya kau, semua ada wenabi tadi kan ditaksis Meneng, meneng opo, meneng sumpah barang senglayan faufid tunjawat.